Selamat datang teman-teman. Salam sehat untuk kita semua. Di sini kita akan belajar tentang bagaimana caranya sterilisasi alat maupun bahan yang akan kita gunakan di praktikum molekuler atau kita akan menggunakan di biologi molekuler. Ya, yang pertama kita harus paham terlebih dahulu fungsi dari uh, sterilisasi ini sendiri. Oke, uh, pertama sterilisasi ini bertujuan untuk uh, membunuh bakteri, virus ataupun zat kimia atau orang lainnya yang berada dalam alat maupun bahan yang kita gunakan. Nah, yang pertama kita akan sterilisasi alat-alat itu. E, contohnya kayak e, ini, e, elemen air atau ada beaker glass atau ada banyak sekali alat yang nanti kita gunakan. Seperti contohnya di sini, nah, masih banyak lagi alat yang akan kita gunakan, ya kan? Nah, itu nanti kita akan sterilisasi. Bagaimana sih caranya supaya bisa dipakai dan aman dalam laboratorium molekuler? Oke. Okay. Nah, uh, pertama dalam sterilisasi alat itu kita harus perlu yang namanya uh, persiapan, ya kan? Persiapan. Terus uh, dalam persiapan ini sendiri kita perlu nanti uh, bahan bahan Selain dari alat yang kita harus sterilisasi, itu bahan yang kita mau persiapan adalah uh, alkohol 70%. Nah, selain itu baru kita lanjut ke bagian. Uh, alat ya, persiapan alat. Nah, dalam persiapan alat, baru kita bisa eksekusi. Nah, dalam eksekusi ini sendiri, prosedurnya seperti apa, teman-teman? Mari kita lihat satu persatu, ya kan? Mari kita lihat dalam eksekusi. Ya prosedur dari eksekusi sterilisasi itu sendiri, dimana yang pertama adalah kita membasuh, membasuh alat yang kita gunakan menggunakan aquades. Nah setelah itu kita basuh dengan aquades kita langsung lanjut ke dalam proses pembasuhan kembali menggunakan alkohol. Ini yang paling penting alkoholnya adalah 70%. Penggunaan alkohol 70% yang sudah kita buat dan sudah kita encerkan di pertemuan sebelumnya, ya kan? Nah, setelah kita langsung menggunakan alkohol 70%, ini langsung kita autoklaf. Uh, autoklaf, dengan suhu berapa? Suhu autoklaf itu maksimum adalah 110. Ya, derajat Celsius berarti itu ya suhu dipakai untuk mensterilisasi alat bahan gitu ya. Nah, e, autoclave ini sendiri sebelum kita melakukan autoclave itu kita harus melakukan yang namanya pembungkusan atau pengemasan. Selesai kita membasuh dengan akuades dan alkohol ya pengemasan. Oke, okay, ini adalah lanjut dengan autoclave pengemasan biasanya menggunakan kertas aluminium foil untuk membungkus peralatan yang kita akan sterilkan dan itu adalah aman begitu. Setelah kita otoplat, kita langsung ke open. Nah di open ini kita membutuhkan suhu tidak tidak besar ya suhunya suhunya sekitar 60 derajat celcius tapi selama 6 jam. Ya umumnya 4 sampai 6 jam tapi di sini kita akan menggunakan 6 jam sedangkan Autoclub sendiri tadi kita gunakan suhunya 110 derajat celcius dan waktunya adalah 2 jam nah setelah di baru barulah alatnya itu sudah steril ya oke saya jelaskan satu persatu yang pertama, basuh menggunakan aquades itu tujuannya adalah supaya untuk membuang sisa-sisa daripada kotoran ataupun uh, dari bakteri atau zat kimia ya tidak bisa mati menggunakan alkohol contohnya itu adalah seperti zat kimia yang mempunyai senyawa organik dan senyawa non-organik ya, sedangkan alkohol 70% itu adalah fungsinya untuk membunuh bakteri, virus dan juga mikroorganisme yang ada di dalam transorkel kita nah selanjutnya dalam autoclave. Autoclave ini sendiri itu adalah berisi pada cairan di mana kita ada, e, menguapkan atau memanaskan bahan kita tadi Atau alat yang kita mau steril Oke, suhu 110 derajat celcius Selama 2 jam Fungsinya itu untuk membunuh Kembali sisa-sisa uh, daripada Bakteri dan uh, Senyawa yang ada di dalam Alat kita Nah, autoclave selama 2 jam itu sudah menjamin Untuk membunuh semua bakteri Virus maupun ada Mikroorganisme yang ada di dalam sambal kita Bahkan ada senyawa-senyawa yang Bersifat kolotel maupun tidak di dalam atau flask kalau ada di dalam sampel kita nah selanjutnya oven oven ini sendiri adalah fungsinya untuk mengering oke kalau selesai di oven berarti alat kita siap untuk digunakan dan dijamin 100% itu adalah steril. nah selanjutnya kita akan melihat simulasinya langsung oke yang pertama kita siapin alatnya ya sama uh, alat atau bahan yang kita gunakan yang pertama adalah mikrotube yang yellow sama blue dan inilah standing untuk yang blue gitu ya. Ini adalah uh, hal uh, simple yang kita gunakan karena ini yang paling umum digunakan dalam biologi molecular dan paling banyak nanti digunakan. Nah kita uh, masukkan setiap uh, standingnya ya kita masukkan seperti ini, ke okay, uh, standing tip tip yang blue sampai penuh. Ya, jadi kita masukin perlahan dan pastikan itu adalah tangan kita steril sampai penuh. Oke, e, kalau sudah penuh, kita sementara untuk e, melakukan hal yang sama untuk yang warna kuning. Begitu juga yang warna putih, sehingga e, ini adalah bentuk yang sudah dibuat untuk yang kuning. Nah, selanjutnya kita akan e, mengerjakan yang di bagian mikrotube ya ini namanya uh, mikrotube disemprot menggunakan air dan juga alkohol sesuai dengan teori kita tadi nah ini uh, seenaknya kita aja untuk menyimpan ke dalam jari itu jumlahnya terserah nah seperti ini supaya kita bisa semprot ke dalamnya semprotkan dengan air terlebih dahulu dan perlakuan yang sama dengan alkohol seperti ini ya supaya ini akan hilang atau uh, mengurangi cairan yang tadi berkumpul di dalam nah kalau sudah sudah selesai akan seperti ini jadinya selanjutnya kita lakukan penyemprotan juga kepada uh, tip yang tadi yang yellow sama blue begitu juga yang white ya menggunakan air dan juga alkohol nah kalau sudah langsung kita lanjutin pengemasan ya ini dalam proses pengemasan pengemasan nanti kita akan bungkus menggunakan aluminium foil seperti ini terkhusus untuk uh, tip ini akan membungkus semuanya karena berbahan plastik ya tasnya nanti akan meleleh uh, sehingga uh, ini akan aman nantinya kalau kita bungkus seperti ini, nah gitu juga yang bagian mikrotub kita hanya tutup nah sehingga jadinya seperti ini oke kita akan lihat uh, ini adalah beberapa hal yang sudah saya sterilkan kalau akodes tinggal kita masukin saja seperti ini jadi ada akuades juga bisa kita sterilkan seperti ini ya kalau akuades tinggal kita simpan aja ke dalam wadah dan juga ditutup menggunakan aluminium foil seperti ini nah langkah selanjutnya kita akan masukin uh, alat yang tadi kita kemas ke okay. mikro ya ini namanya mikro uh, auto club ya maksud saya ini namanya auto club. jadi kita buka dulu saya akan perlihatkan bagian-bagian dari Alpoclub nah disitu adalah penyangga penyangga supaya tidak bersentuhan langsung ke dasarnya gitu ya dan di si aquades setelah itu ditutup uh, pakai pancinya seperti ini dan kita masukin alatnya di dalam panci tersebut gitu sehingga nanti uh, air yang di bawahnya itu akan menguap dan memanaskan bagian dalam seperti tekniknya mengukus ya kita simpan dengan posisi seperti ini. Ya, kalau sudah langsung kita tutup. Cara menutupnya, ini adalah selang yang harus benar kita masukin ke lubang selangnya khusus uh, di situ ya. Nah, kalau ditutup baru kita kunci dan proses ini selesai. Langkah selanjutnya kita mengarah ke oven ini, itu ya. Kalau sudah di oven berarti kita sudah selesai. Maka dengan itu hasil dari pada oven kita bisa menggunakannya dalam pencobaan atau praktikum atau penelitian di aras biologi molekuler ya tentunya kita seorang gisi juga mengenai yang di bagian situ oke terima kasih untuk kita semua salam